eh kue jumbo sih lebih makasih mas Eko monggo, monggo ngopi hahaha bisa juga di dan eh mau Payalur, lur. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook Dan di Sapa dulu ada Muhammad Syaisi tadi udah ya, oh, bumi Dun, ini kan ini kan? bingung Gak ada lagi bu bubuk tua Adanya bubuk bambu Kejung tua Bukuk terdekat Terusnya terdekat oh, kok Halo Anggi balik desanya. Oh. Hopi hopi. This hand break. Romo romo na na na romo. I I Kenapa serono? Terima kasih.